pengen kurus tapi gak pakai olahraga halo semuanya kembali lagi bersama gue Afri Clinton kayak yang tadi kalian udah lihat di opening hari ini gue mau bahas bisa gak sih ngurusin badan tanpa olahraga sebelum gue mulai bahas topik pembicaraan hari ini gue pengen sharing aja nih berat badan gue sekarang berapa dari minggu lalu yang gue 96 kg sekarang berat badan gue udah 93 kg karena gue ngelakuin teknik yang udah gue sharing ke kalian di video gue yang pertama Nah, udah nggak usah panjang lebar lagi Kita lanjut aja ke topik pembicaraan hari ini Ini ada pikiran sama gue nggak? Soalnya gue juga mikir gini dulu, seriusan deh Gue mikir kayak, anjir gue ngurusin badan Kok harus wakil olahraga sih? Gue capek Atau emang kayak, mungkin gue pas lagi sibuk ya Pas lagi udah mulai kerja tuh gue kayak Gila, gue mau olahraga jam berapa? Jam 12 malam? Cuy, gue ga punya waktu atau olahraga Gitu makanya, terus gue kayak bisa gak sih sebenernya? Nah, sebenarnya emang bisa. Kenapa gue bilang bisa? Karena emang sebenernya bisa. Teori ngurusin badan itu adalah ngurangin makan. Kata lainnya, kerennya, kalori defisit. Itu aja sebenernya yang harus kita pahamin. Makanya kita harus cari dulu nih, kenapa aku kita gendut kayak gini? Kita gendut karena kita mengkonsumsi kalori yang jauh lebih banyak dibandingkan kalori yang kita butuhin setiap harinya. Makanya kita gendut kayak gini sekarang kita tinggal ngurangin makan kita aja makanan minuman yang yang berkalori tinggi itu tinggal kita kurangin aja ada satu istilahnya namanya kalori defisit nah kalori defisit itu buat kalian yang belum tahu kalori defisit adalah di saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman dengan jumlah kalori yang lebih sedikit dibandingkan jumlah kalori yang kita butuhkan setiap harinya itu sekarang kita tinggal cari tahu berapa sih kalori yang kita butuhin setiap harinya buat ngurangin berat badan kita buat ngurusin badan buat kalian yang belum tahu gimana caranya ngitung kalori yang kalian butuhin setiap harinya kalau kalian mau ngurangin berat badan kalian tinggal ambil handphone terus kalian tinggal ketik kalori kalkulator di Google kalian enter terus kalian pilih yang paling atas yang sourcenya kalkulator.net Nah, pas udah kebuka nanti bakal keluar kayak gini. Kalian tinggal isi aja data kalian. Misal di sini gua 178 tingginya. Berat gua sekarang udah 93. Nah, karena di sini nggak pakai olahraga, pilih yang no exercise. Abis itu tinggal klik calculate. Abis itu kalian bakal dapat hasilnya. Buat gua nih ya, kalau gua mempertahankan berat gua yang 93 kilo, gua butuh kurang lebih 2.300 kalori seharinya. Kalau misalkan gue mau ngurangin berat badan gue sekilo tiap minggu, gue butuh sekitar 1.300 kalori setiap harinya. Kalau kalian scroll ke bawah, kalian bakal dapat jadwal. Nah ini terserah kalian, kalian mau pakai atau enggak. Sekarang kan udah tahu nih, berapa kalori yang kita butuhkan setiap harinya kalau misalkan kita mengurangi berat badan. Nah kita juga perlu cari tahu berapa kalori dari makanan sama minuman yang kita konsumsi setiap harinya, buat yang nggak tahu caranya gimana, sini gua ajarin juga. Buat cari tahu kalori yang ada di makanan sama minuman kita itu juga gampang caranya, kalian tinggal buka Google, kalian ketik nama no, makanan atau minuman kalian, misal disini gue mau kalori dari tempe, orek. Nah, di sini kita tinggal pilih yang sourcenya dari fatsecret.co.id. Kita klik. Di sini kita bisa lihat untuk 100 gram tempe orek itu kalorinya ada 175. Kalian tinggal sesuain aja jumlah kalorinya sama porsi yang kalian ambil. Gak usah ditimbang-timbang, dikira-kira aja sih. Kalau menurut gua gitu. Karena kita udah tahu jumlah kalori yang kita butuhkan berapa, kalau misalnya kita mengurangi berat badan dan kita juga udah tahu jumlah kalori dari makanan-makanan kita. Sekarang kita tinggal kalkulasiin aja. Kita bandingin nih jumlah kalori yang kita butuhkan satu hari kalau kita ngurangin berat badan itu dilewatin enggak sama jumlah kalori yang kita makan sama kita minum dalam satu hari. Caranya tinggal gitu aja. kok sebenarnya kalau kalian nonton video ini enggak di-skip dari awal sampai sekarang, harusnya kalian udah bisa nyimpulin gimana caranya kita ngurangin berat badan kita biar enggak kayak gini kelamaan. Nah, yang bagian masalahnya nih adalah kita harus bahas tentang merubah kebiasaan Di sini gue mau bahas nih, ada beberapa poin yang pengen gue bahas Karena gue sebagai orang gendut gue tau lah, kita sukanya makan Perubahan pertama yang harus kita lakukan adalah kalau bisa diusahain makan makanan yang lebih sehat Jangan akan makan dia, gue tau lah Kayak gue juga gendut gitu, gue biasa makan makanan yang sehat, gak sehat Gue suka makanan yang enak, bahkan gak enak pun mungkin gue habisin Nah, tapi kita harus bisa merubah kebiasaan kita itu Cobalah kita makan makanan yang lebih sehat Kayak misalkan banyakin sayur, kalau malam makan buah Nah, tapi jangan takut nih buat yang suka makanan gak sehat, kan mungkin mie instan atau junk food, gue juga suka, jujur gue juga suka, jangan ngerasa sendirian. Kita bisa, kita bisa ngakalinnya, caranya adalah kita atur aja jadwal makan kita, misal Senin sampai Sabtu, itu makanan sehat nih tapi hari minggu kita sebut aja sebagai cheat day kita Di sini kita bisa makan enak tapi tentu kita harus yang namanya ngitung kalorinya berapa jangan sampai kelewatan kalau enggak tetap aja kita gendut-gendut kayak gini perubahan kedua yang harus kita lakukan setelah kita ganti nih kita usahain kita makan makanan sehat adalah kita harus membiasakan buat ngitung kalori dari setiap makanan sama minuman kita berapa sih kalorinya yang masuk ke badan kita tiap hari nih misalkan kayak Makanan saya tuh banyak kok, misalnya lu beli, lu beli atau lu masak telur rebus, lu hitung aja kalorinya Gue makan dua telur rebus, kalorinya berapa? Gue minum teh manis, kalorinya berapa? Kayak gitu sebenarnya. Kenapa sih mungkin ada yang mikir kayak, wah ribet lah harus gitu ngitung kalori sebelum makan Pas gue lagi beli makan, gue harus ngitungin kalorinya lagi di depan warteg Gila capek banget Ya emang mungkin, mungkin ada yang mikir kayak gitu Gue pun awal mikir kayak, gila ribet banget Tapi kita gak mau olahraga, kita gak punya waktu olahraga toh emang kita gak mau olahraga gitu, jujur aja deh nah kita harus melakukan apa ya kita harus kita harus memberikan effort yang lebih lah kalau misalkan lu gak mau lari apa susahnya tinggal ngitung kalori dan membiasakan untuk ngecek dulu kalori dari makanan sama minuman kita tuh berapa biar kita tetap bisa ngurusin badan sebenarnya itu tujuannya perubahan yang ketiga dan yang terakhir adalah tentang ngemil snacking nah nih wah ini ini ini pembahasan yang cukup sulit sih buat dibahas soalnya kayak gue jujur Gue pas gue masih kuliah di Malang itu gue bisa, gue sarapan 2 porsi, gue makan siang 2 porsi, gue makan malam 2 porsi, oke okay lah biasaan orang gendut. cuma di tengah-tengahnya gue ngemil, gue bisa ngemil 20, 20 biji uh, lumpia buat nungguin makan siang, buat nungguin makan malam dari makan siang, gue jajan ke minimarket, gue jajan apa aja snack-snack yang bungkus gede, plus susu 2 kotak makanan, kayak snack yang manis juga satu kotak, Kayak gitu Abis makan malam, gue bisa lagi beli martabak satu kotak buat gue sendirian Kayak, udah ya, nikmatin hidup Kayak gitu Ini yang perlu kita hindarin banget nih Karena ini bener-bener penyebab kita makin gendut dan makin gendut lagi Makanya pas gue pulang dari malam, pas gue selesai kuliah nih Berat badan gue sampai 105 kilo. Itu parah banget waktu itu Terus perubahannya gimana yang bisa kita lakukan biar kita Bukannya berhenti ngemil ya, cuma maksud gue ngebatasin ngemilnya Kalau cara gue adalah Tadi, jelas lah gue harus ngitung kalorinya berapa. Cuma, biar kalian lebih aware. Kalau misalnya kalian malas keluarin handphone. Kalian tinggal ambil aja snack yang kalian mau. Habis itu kalian tinggal lihat berat bersihnya tuh berapa habis itu kalian tinggal balik kalian cari nih, takaran sajinya berapa Oh di sini 20 gram Nah di sini juga ditulis kalau misalkan satu bungkus itu sebenarnya bisa disajikan sebanyak tiga setengah kali untuk 20 gram itu kalorinya sekitar 110 kalori kalau misalkan kalian makan satu bungkus ini artinya kalian tinggal kali aja 110 dikali tiga setengah kurang lebih 385 kalori untuk satu bungkus ini, jadi udah gue buka satu bungkus tadi yang terus gue bagi jadi tiga setengah kali penyajian yang kalian bisa lihat di sini. Satu, dua, tiga setengah, kurang lebih lah ya yang kita bisa anggap jadinya di sini dua puluh gram, dua puluh gram, dua gram sama kurang lebih sisanya tadi 8 gram yang artinya mungkin kurang lebih 110 kalori, 110 kalori, 110 kalori sama kurang lebih 55 kalori yang kalau di total, tadi bisa kurang lebih dapat 385 kalori. Jadi, kalau misalnya kita habisin ini semua satu bungkus itu kurang lebih kita udah mengkonsumsi sebesar 385 kalori makanya menurut gua di perubahan yang ketiga ini kita harus membiasakan paling nggak lihat komposisi dari makanan sama minuman yang kita mau konsumsi di hari itu gitu ini bakal ngebantu kok semua yang udah gue sebutin dari awal itu adalah cara biar, biar kita bisa tetap ngurusin badan tanpa harus olahraga. Menurut gue itu akan berhasil kalau kalian disiplin untuk ngecek kalori yang kalian masukin ke badan kalian berapa. Mudah-mudahan nggak ngelewatin batas. Karena kalau ngelawatin batas ya ga akan ada hasilnya juga. Sekarang kalian tinggal percaya sama diri kalian sendiri, percaya sama prosesnya. Serius gue. Bayangin terus hasilnya nanti Gimana kalau nanti udah kurusan Lu ganteng banget, lu cantik banget Gila banyak banget orang yang bakal naksir sama lu Percaya salah hal itu Buat memotivasi kalian, biar kalian Tetap mau ngelakuin ini dan mudah-mudahan ini bisa merubah hidup kalian ke depannya. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang cara ngurusin badan Tinggalin aja di kolom komentar Insya Allah kalau gue punya kesempatannya gue bakal balesin satu-satu Dan buat kalian yang udah nonton sampai habis Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa berdampak buat kalian Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share Bye-bye